Ini sih begini. Puri. Tapi pengen gede-gedene. Jadi lumayan. Ini kelasnya Vietnam, Kamboja contoh. Mukbang durian power kamu, guys. Nah, ini masih <tuluh> barusan jatuhan hmm. tadi nih habis nih guys. Durian Kamboja yes. ini Kampusja tul apa mas wah ini mas emang ini vietnam ini bareng ini kurang mateng makan itu pecarnya lagi gara-gara bangladesh ini mana yang manek durianya guys? ini mau durian kambuja, bilangnya guys. Tidak tahu kambuja Asli mana kambucing. ya? Kamboja kambuja ini. Kambu jarang-jarang, <laughs> <dan> jarang <etan. laughs> Ya durian kambuja lokal guys. Ini ada di kampung Bukit Sorga guys. Pabriknya durian di Kecamatan Sawan guys. Tapi, drone kamu kok, toko Mas? Oi <laughs> ngeri, mudah-mudahan oh. api gak ya? Kita, kita kuning kita ikutnya, oh, kita kita punel loh, kamu Masuk, masuk, masuk. oh iya. Masuk, masuk, Iya, iya. Masuk, masuk, masuk. Masuk, masuk. Masuk, masuk. Masuk, masuk. Masuk, masuk. Masuk, masuk. Masuk, masuk. Masuk, masuk. Masuk, masuk. Masuk, masuk. Masuk, masuk. rasane. jalan jalan masuk. Masuk, kuning Masuk, kayaknya oh, oh, dulu anu nih normal kita gitu, ya. Enak kita. Heeh, ya. nah, Oh, masuk, Bro. Masuk Kalo guruke enak Bud. Heeh. manis, mulai pulih iki punel. punel. Nah, nah. Asli. Ya sih, punel. Ya buka kafe, buka kafe. Wes manis iki. Wes padha di Guruku kalah. Wes, ya wajahnya kayak. Wajahnya Tapi orang ngen kok. Tapi nggih. punel wah ini mau bang durian kamboja guys tuh oh, kamboja oh. punya ini perkawinan kamboja bangladesh hahaha gue sakit juga rasanya masuk nih ya. perkawinan durian kamboja bangladesh kan ya guys buka kape ya gue enak masuk, gitu masuk-masuk guys masuk, guys gak mau cerahkan meskipun meskipun ya meskipun <gulis> ya meskipun ya buka bisa gak karek mau ya durian kamboja guys ada di Bukit Surga guys. namanya hmm. durian hmm. ambil iki diurian betina karena ada lubangnya wow. oh, hahaha di sini diurian kumang diurian betina itu dulu itu diuriannya aslinya masuk ini dibuat bibit tapi diurian betina itu mau masuk? wais mantep ini sudah sudah sudah sudah bolehkah mas? ada manisnya tidak sepuh kan? Mas. Ya? mas mas sepuh ya? tapi nah, ini punggiannya gede nih sudah lumayan hmmm hmm. hmm. kelas kelasnya Vietnam Kambuja cocok Manis, manis. Ayo, manis. itu, manis legit. Kini nilai piraput sisi sama Ay, sepuluh. Kipaiter enak ya. Kian antara ini. Aku itu sih. Masuk. Komentar rasa ya mas. Iya. Turun kambuja. Nek kambuja bahasa Jawa punel. <laughs> punel ya. Gurih <laughs> campur manis. <laughs> gampang sih. Kamang itu pasan tara gizi kalau dagingnya, kamang itu pas. Di sini cuma pirawi, bu. Kumbang pirah apa pak? Hm. Jadi pirah si ciloro. Ini masuk keseruan mukbang durian kambuh, cak ya guys Jatuh, conjo saya deh. Cuma sayangnya kian, baru tuh baru jatuh, jatuh yeah. jadine. Dipecah kucil, rostok angin, Tapi jadi lo masuk. rasanya sepuluh ya, rasanya ya. begin masuk Terus, kita letaknya, eh, lumer lo lumer gitu eh guys um, um, Enaknya, lumer kita Kita ngejolok, ngejolok, ngejolok, ngejolok, ngejolok, ngejolok, ngejolok, ngejolok, ngejolok, ngejolok, ngejolok, ngejolok, soalnya jane poto utus. Lah ya. belum kan? hmm. <laughs> ya?